Terima dong. Halo guys, Assalamualaikum, semuanya di video kali ini seperti biasa ya. Di sini saya akan membahaskan preset- preset yang terbaru lagi guys ya. Oke, kita langsung aja simak satu per satu presetnya guys ya. Oke, okay, selanjutnya ke versi yang kedua, ya. Oke, okay, selanjutnya ke versi yang ketiga.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 Oke lanjut ke versi yang keenam ya <SILENCIO> Oke lanjut ke versi yang ketujuh <SILENCIO> Oke lanjut ke persediaan yang ke delapan ya Oke lanjut ke persediaan yang ke sembilan ya Oke, lanjut ke bersedih yang ke-10 ya. Oke, lanjut ke bersedih yang ke-11. Ya.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 oke okay, lanjut ke versi yang ke-14 oke okay, lanjut ke versi yang ke-15 Oke guys lanjut ke versi yang ke 16 ya <SILENCIO> Oke lanjut ke versi yang ke 17 <SILENCIO> Oke lanjut ke presiden yang ke-18 ya. <SILENGALAN> Oke lanjut ke presiden yang ke-19 ya. Banyak orang yang membenci itu tapi pura-pura baik di depan. ke perset yang ke 20 guys oke okay jadi mungkin segitu aja semoga kalian suka dan jika kalian suka kalian bisa share video ini ke teman-teman kalian oke okay, dan kita bertemu, jumpa lagi di video selanjutnya